Alangkah baiknya kita berdoa ujuri, Mas ujuri, ujuri, Radit, semoga Mas Radit panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin. Semoga punya barokah. Semoga Semoga barokah. Resto, ya. Dan semuanya barokah. Oh, melijo Duduk si ngantong. Eh, Mbak Ben ora potong kue lek gak duduk si ngantong. Sup-sup sup Supe Pak pa, Ali. Oh, supe Pak Ali. Heeh. Ah. Alhamdulillah. Bapak ti keruku tapi gak ya wis mangan ya wong-wong aku ngono. malah ditutup nggak boleh ngono <tuk tangan> alah Wong lontong luru lo sing mangan jodet <tuk> nih kafe, oke? Aku loyer mangan. Kang mis? Oh, liya lo rato mangan ngomah tri. Bu mabegi mangan bu rani ngono. Dia. Par <tuk> kue san <tangan> bu <tuk> munte nengono masakan enak-enak <tuk> neng <tangan> Pak Nur. Oh, nangane Iya, Uh, enak-enak si -si enak Pak enak, enak, e? enak, enak. pitik, udang tibuk di sosis masak dewi <tuk> -tuk -tuk -tuk. Neng kota, ng Tapi yang buru lagi ngajak si orang tekoi beli si orang tekoi <tuk> <ini. tuk> singgalanangan <selainnya ini> orang tekoi kak orang lo terus piye kemburi kemburi lo terus piye mau so eh Aku golek neng aku, gue liat gue, gue liat lelari, gue neng neng, gak neng, gak neng, neng, gak neng, itu jadi nih. Wes apa uh, Uti? Um, buktek, ngadu, Selamat ulang tahun ya. Duduk <kaya tibaan> <tok> le, duduk. jangan Duduk ini bapak biasa nurul akan ya aku datar jago nurul datar jago mbak apa? terus aku apa yang datar nurul? kan pasar apa? apa? nurul Lenggu aku sih bersih, saya mau Jadi Oh, tuh lah, sak liter loh, kayak bener loh, aku malas Ini loh, pasan orang, ya? Iya loh, aku sak liter, nurun rene ndek bengi tak tinggal turu aku gering rong dina ora tangi saiki gorokane rik ,right. aku ora tanggu banyu adhem Oh, membuat membuat kabar, kan on buri balik Lah nyapa kan mau bulian buri. kalau buri, isin ngarep. Coba lagi, cek Ularah, nyapo nyapo meniki Tiap wow. wow. nah, ya, ya, nah, lilin langsung yo. ini Rafa Vikon Rafa. Dikondi Mbak Iwan. C, sahabat. Eh duduk duduk. Eh duduk dulu. Man, nanti kebahagiaan nanti duduk c. Jump. minta ini si bocil. Si bocil iya Rafa sih sama satu a ya nanti berbagi nanti a ya Terima <tuk dan buang> eh oh, ayo ya, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Bu uh, uh, <tuk> Biar Rafa juga nih sendok Re. Pak putih ngedunge. Uh, tekwane kasep. Lho kok kasep? anu pira Iya si Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dapat Itu, Duduk itu. di depan Bu Guru. <tuk> Pak Guru eh Pak Guru. Alhamdulillah <tuk> selama pagi sudah bisa hadir. Apa agak siang sudah Setengah didi, siang keponakan saya yaitu Raditya. Maulana. Muhammad Raditya Maulana. Muhammad Raditya Maulana dan sekarang sudah berumur, berumur 5. 5 tahun dan besok sudah mau Sekolah Semoga Mas Radit menjadi anak yang saleh. So so so Amin. Lati kepada kedua orang, -orang, orang, tua. Orang, orang tua. Ibunya kok enggak pakai jilbab Mas Radit? <laughs> sumu. Oh sumu. Monggo Mas. Oh, tiap Dulu Mas Radit tiup nanti, lilin dulu apa nanti hori? berdoa dulu tiup lilin apa Berdoa dulu kayu? Iya, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Ayo kita nyanyi bersama Satu, dua, tiga Happy, Happy birthday, birthday to you, birthday to you. Selamat ulang tahun dendang Untuk anak saya Tiup lilinya, tiup lilinya Tiup lilinya, tiup mm. lilinya Selamat ulang tahun dendang Untuk Tiup lilinya, tiup mm. -lilinya, -lilinya, lilinya sekarang juga Alhamdulillah udah padam, padam di sini padam nah sebelum Mas Radit memotong kuenya kita berdoa dulu untuk Mas Radit Nge? ayo duduk berdoa dulu ayo, mas, Radit. Duduk. mas Radit berdoa duduk no monggo duduk. Pak Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memakem-makem kue, alangkahnya baiknya kita berdoa untuk Mas Radit. Semoga Mas Radit panjang umur, sehat selalu. Amin, amin, semoga yang semoga beruntung yang barokah. Dan semuanya barokah, amin, amin, ayo amin, Tangan, tangannya nih Tangannya amin, semua ayo, amin, sah. amin, sah. Alhamdulillahirabbil Amin. Tadi <San> amin. Duduk. makasih BK Kris. makasih lah taruh buka, biaya buka, biaya buka, biaya buka, biaya buka, makasih ne, liane. Da, buka, biaya buka, biaya buka, oh, biaya buka, biaya buka, biaya buka, buka, buka, jadi, saya sopot gelak, jenenge di gelak jenenge. snack snack snack snack snack snack snack snack snack snack snack snack snack snack snack Iki menteri, Kinaniki, okay. Kinaniki Kinan, Kinan, Cek, Kasih Kinanika, Kinanika Cek, Kinanika Mbak Rere Mbak Rere, Cek, Makasih, Mbak Rere Cek, <tuk> Kinanika <Mbak>, buka Kinanika Cek, Kinanika